Inna alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa natubu ilayhi Wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa min sayyat a'malina Min yahdihi allahu falamudillah lahwa min yudrilhu falamadiyah lah Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعده فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق طقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سليلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أفضق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم ومنشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبجين في جنته ودار مقامته innahu waliyyu dzalika wa maulah Hadirin sedang ahli Jum'at yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dapat kita bersama pada hari yang kedua di dalam Ramadan al-mubarak tahun 1444 Hijrah Yang mana menunjuk katanya Allah Subhanahu wa taala telah menerima doa kita yang sentiasa doa sebelum nak sampainya bulan Ramadan iaitu Allahumma ballighna Ramadan. Allah ataupun Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadan lana. Dan juga menunjuk katanya Allah Taala telah mengizinkan kita untuk kita hidup pada bulan Ramadan. Dan juga Terus lagi doa kita semoga hidup kita pada bulan Ramadhan ini kita akan hidup sepanjang bulan insya Allah. Hadirin sedang ahli Jum'at yang dikasihi sekalian Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan Ramadhan kita pada tahun ini Tetapi itu belum tentu katanya Satu kita akan hidup sampai habis Ramadhan Ataupun kalaulah Allah Taala izinkan kita hidup dan juga beribadat sepanjang Ramadan pada tahun ini, Allah Taala akan izin kita pada pada Ramadan yang akan datang pula. Kerana boleh jadi Ramadan pada tahun ini adalah kali yang terakhir. Boleh jadi Allah Subhanahu tidak izin untuk kita berramadan pada tahun yang akan datang pula. Dengan sebab itu, kalaulah Allah subhanahu wa ta'ala catat katanya Ramadhan ini adalah Ramadhan yang terakhir bagi kita, bagaimana kita nak beribadat pada Ramadhan tahun ini dengan kualiti sekali. Iaitu dengan kunafak, dengan comainya, sempurnanya ibadat yang kita buat kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana tak syak katanya Ramadhan adalah bulan ibadah. Yang mana segala ibadah mari hidup himpun pada bulan Ramadhan. Sama ada kita mengucap dua kalimah syahadah yang punya kelebihan yang banyak. Maka kita kalaulah kita banyak. La ilaha illallah wahdahu la Zikir dengan zikir ini. Pada bulan Ramadan ataupun semaya sendiri pun yang mana pada bulan Ramadan ini tamat semaya yang disunat kepada kita sekalian orang yang beriman iaitu solat bertarawih ataupun kiamat Ramadan yang mana ada kelebihan yang banyak dan juga ibadat zakat ataupun sedekah pada bulan Ramadan yang ada kelebihan lebih daripada bulan-bulan yang lain. Dan juga rukun yang keempatnya, tak syaknya iaitu Allah Ta'ala fardu pada bulan Ramadhan ini iaitu berpuasa. Kutiba alikumussiyam kema kutiba min minqablikum la'allakum tattakun. Manakala haji wala haji tidak ada pada bulan ini tapi adik dia sebagai umrah pada bulan Ramadhan. Kan jaran dia pahala dia sama dengan dua haji seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh al Imam Al Bukhari dalam kitab sahih dia maka segala ibadat marihipun marum tua pada bulan Ramadhan yang nak tengok katanya ketakwaan kita yang ada pada Allah Ta'ala tu sekadar mana yang mana sebelah bulan yang telah datang, yang telah lepas itu kadang-kadang kita lalai ratik daripada Allah SWT ingat ratik kepada Allah SWT ta takut ratik kepada Allah Ta'ala dan juga tidak takut katiknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka kita nak buat bala mana wui Ramadhan pada tahun ini yang mana kita kena tak perasaan sama katanya boleh jadi dia adalah Ramadhan yang terakhir dan ini adalah perasaan sahabat apabila Ramadhan nak datang mereka gembira dan juga apabila Ramadhan berpisah pergi daripada mereka mereka duka syita menangis ia ya, kerana bimbangnya bulan Ramadan sebulan Allah Taala tak terima Ramadan dan juga bime katanya pada tahun depan mereka tak akan jumpa dengan Ramadan lagi hadirin sedang ahli jumaat yang dikasihi sekalian beberapa cara lah untuk kita nak berramadan pada tahun ini dengan keadaan yang kualiti sekali nak hidup pada siang hari iaitu dengan ibadat sama ada puasa dan lain-lain ibadat yang kita buat pada tengah hari dan juga pada malanya sama ada kita berqiam ramadan dan juga ibadat-ibadat yang lain pada waktu malam itu tu kita nak buat belah mana we 24j subsy syumung pada setiap hari pada bulan ramadan itu adalah masa yang ada qunuf bagi kita sekali yang pertama sekalinya kita pasti kena kenal ramadan lebih banyak daripada kita dah kenal sebelum daripada ini Cuba kita menta'aruf kena Ramadan Apa dia Ramadan Dan juga Allah Ta'ala memberi Ramadan kepada kita. Ini ada tujuan ke apa? Dan juga di dalam bulan Ramadan ada kelebihan ke apa? Ada kebaik ke apa yang adanya pada bulan Ramadan Yang patut kita kena ambil. Yang mana Nabi SAW sebut kata, Man hurima khairaha faqad hurim. Kalau kita tak, tak kena, apa kebaikan yang ada tak tahu apa kebaikan yang ada bulan Ramadan maka kita tak akan nak berebut ataupun bergaduh untuk nak dapat kebaikan itu di dalam bulan Ramadan maka kita akan jadi salah satu orang yang mahrum, orang yang diharam kebaikan daripada Allah Subhanahu Sahabat apabila datangnya Ramadan Nabi akan beri berita gembira kepada mereka ajakum Ramadan syahrun mubarak yang mana bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Taala futihat abwabul jannah buka pintu syurga. Wa ulqat abwabun nar dan juga pintu-pintu neraka ditutup. Tidak ada pintu mana pada bulan Ramadan pintu neraka mana di dalam bulan Ramadan dibuka. Maka kalaulah pintu syurga yang Allah Taala buka untuk kita sekalian Orang yang beriman Orang yang mereka dakwa dikatanya Anggi katanya Dia kasih kepada Allah Ta'ala Nak pergi jumpa dengan Allah Ta'ala Tidak ada praso'a Datangnya bulan Ramadan Tidak ada praso'a lagi nak, nak masuk syurga Maka boleh mana lagi yang kita nak ada praso'a Yang nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Ta'ala katuk pintu neraka kalaulah kita tak mujur dengan sebab Allah Ta'ala katuknya pintu neraka boleh mana lagi yang kita nak gembira dengan mujurnya Allah Ta'ala katuknya pintu-pintu neraka, kerana kita sekalian orang yang beriman tidak ada tidak ada satu orang pun yang dia nak masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala maka kita kena gembira dan juga usha apabila Allah Ta'ala katuk dahnya pintu neraka usfa balamanawi menjauhi daripada neraka dan juga jaya sekali masuk syurga Allah Subhanahu wa taala jangan jadi so, salah satu orang Islam yang apabila Allah taala iklad dah perakaad dah katanya pintu neraka katuk tapi macam nak gigoh pintu nak masuk pintu neraka Bahkan Allah Ta'ala tulis syiadah katanya pit Rasakan, pit tangan, pintu-pintu neraka ni Pada bulan Ramadan, sebulan 30 hari Kata, Tidak ada orang mana yang boleh nak mari ziarah Nak mari kot peratu untuk kot Anujia yang masuk neraka ni, tak ada lah Tapi yang kita duka cerita pada hari ini Ada ramai lagi daripada umat Islam Yang mereka sanggup nak goh pintu Untuk nak masuk pintu neraka di dalam bulan yang Allah Taala tutup pintu neraka ini, Nauzubillahi min dzalik. Maka kita kena kena yang pertama sekalinya ramadan ada kelebihan apa Kelebihan yang Allah Subhanahuwataala buka pintu syurga, katuk pintu neraka dan juga syaitan tu ditamat. Dan juga boleh yang Allah Taala janji dengan beberapa sebab yang Allah Taala akan wika ke apa kepada hamba dia asbabu al-maghfirah pada bulan ramadhan ini ni kada kathorah banyak pasar pada sehari gufirah min zambih qiyam pada malamnya gufirah ma ma min zambih dan juga banyak-banyak ibadat lagi yang biasa eh yang kita buat dah semayirin waktu dan juga ibadat-ibadat yang lain Allah Ta'ala telah janji katanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala aka'apumda saliyah yang paling duka syaita sekalinya, apabila kita Allah Ta'ala telah mengizin anuyat hayraudai masyai syiwit pada bulan Ramadhan, tetapi kita keluar daripada bulan Ramadhan dengan tidak dapat satu keapunan pun daripada Allah SWT. Maka Ramadhan adalah bulan yang punya kebaikan yang banyak. Dan juga salah satu kebaikan yang kita tidak boleh nak lupuk ataupun pelan, iaitu pelan. Satu malam yang Allah Taala sebut dalam kerakatan yang Khayrumin al-fishaharin sebaik daripada ribu bulan. Yaitu malam Lailatul Qadar yang adanya pada akhir bulan Ramadhan ataupun sepuluh akhir Ramadhan. Jangan kita gebuk rajin sungguh hanya pada sepuluh awal Ramadhan ataupun dua puluh hari awal Ramadhan sahaja Apabila datangnya sepuluh akhir Ramadhan kita habis gajeng, kita habis semangat. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan tengok Akan tilik tengok pecerana amal kita niu, Dengan akhir-akhir bulan Akhir, -akhir bulan bahawa mana kita sungguh ibadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itulah Allah ta'ala akan tengok Ini adalah cara pertama Kita pasti kena-kena bulan Ramadan Barulah kita nak sungguh kita kena kena dulu kebaikan tong rucak kaum din yang ngam ของ Ramadan. Sapakun Ramadan kita hidup, kita ibadat, kita buat amalan yang baik pada bulan Ramadan. Apa yang kita dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Apabila kita tahu barulah kita nak sungguh. Baru kita nak sungguh untuk beribadat seperti mana hadis-hadis palsu apabila kelebihannya banyak yang akan dapat sebar akan banyak orang pakat sebar dan juga pakat sungguh nak beribadat dengan dia apabila tahu tahu kelebihannya walaupun benda itu adalah benda yang palsu ataupun tidak sahih daripada Nabi SAW cara yang keduanya iaitu kita pasti kena kembali kita tengok contoh yang baik daripada orang yang Allah Ta'ala telah menyaksi mereka, kata mereka adalah orang yang paling baik sekali di segi ibadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hamba Allah ta'ala mana yang kualiti sekali ibadat kepada Allah ta'ala mereka Nabi sallallahu alaihi wa Kita tengok Nabi, Aiduh di segi ibadat kitanya adalah Nabi sallallahu alaihi wa Nabi sallallahu alaihi wa sallam tu pada mana? Nabi SAW tiam ataupun bertarawih semayal manleh tu bala mana kita tengok Nabi SAW selain daripada Nabi gulungi Allah Ta'ala raprong karanti kata mereka adalah mereka yang sangat baik di segi ibadat kepada Allah Ta'ala adalah para sahabat Ridwanullahi alaih jamiah kerana Allah Subhanahu wa Taala telah redha amal atau pun ibadat ketaatan yang kita buat pada bulan ramadhan ini yang kita pakat-pakat duk rebut duk kencang untuk kita nak dapat redha ah daripada Allah Subhanahu wa taala. <-tah> ila mardatihi. Yang kita duk siang pada setiap hari, yang kita duk banyak baca Quran, yang kita banyak duk berzikir, semua itu dinamakan katanya ketaatan, ta'ah yang kita buat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya kenapa kita nak dapat ta'ah kita buat to'ah kepada Allah Ta'ala to'ah ta kepada Allah Ta'ala ta ah ta tujuhnya apa kita nak iaitu kita nak redha Allah Ta'ala apabila kita dapat redha maka tak syuk kata kita akan dapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka kita tengok kepada Nabi SAW dia semaya barah mana tidak adalah orang mana yang boleh lawan dengan Nabi SAW semayal siapa kau bekuat kaki semaya siapa kau kaki pecah Katakan semai semai ya siapa kok dalolnya kaki seperti mana tiga tiga itu diriwayat di dalam kitab Sahih Bukhari dan juga sahabat sahabat itu malah mana mereka dididik oleh Nabi saw untuk mengabdi diri ataupun buat ibadat kepada Allah subhanahu wa taala. Shaddad bin Ausan sahabat Nabi ataupun Abu Bakar as Siddiq radhiyallahu anhu sebagai sahabat yang paling baik sekali. Dia sebut katanya Kuna nansarifu fi ramadhan min qiyam Fa yasta'jilu al-khadam bita'ami mukhafatal al fajri Fak kami ini ni sudah selesai daripada semaya malai pada bulan ramadhan Sudah semaya ini Khadat ataupun orang yang Jadi khadat untuk nak makan makanan sahur itu Sudah semaya gaduh Untuk nak pergi cedek makanan Waktu gaduh Mukhafatal untuk takut masa fajar Ataupun masa subuh tu Sapa Dan juga habis masa untuk nak makan sahur Itu mereka yang semaya sempanjang malam Yang mana hari ini kita semaya sejar Dan juga sejar setengah tu pun dan Kita penat Kita letih Dan juga kita ngepek kepada Terima itu banyak mana lah Bila hanya nak sujuk Bila hanya nak eh, Nak rakat dan juga sebagainya Umar Ibn anhu Semasa dia jadi khalifah Suruh Ubay ibn Ka'am dan juga Tamim Ad-Dari jadi tu'imai kepada seorang yes, Islam pada zaman itu. وَكَانَا أَلْقَارِقْ يَقْرَعُوا بِالْمِئِينَ Mereka itu baca beratus-ratuh ayat. Satu raka'at itu baca ratu-ratuh Hat, ayat. hatta حَتَّا كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعَصَى Sehingga setengah daripada kami ini tak Allah nak diri kena pergi tukar gantung diri untuk semaya kepada Allah SWT pada malam Ramadan min tulil qiyam dengan sebab semayah ataupun diri yang lama ini semasa sahabat ataupun masa umar ibn khattab radhiyallahu anhu syaddad ibn awsin seorang sahabat, sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia pada tahun 58 hijrah apabila dia dia cerita katanya semasa masuk pergi tidur pergi letak pala di tempat tidur Kalau masa kitanya tak katil tak batal lah nak tidur pada malam itu tu tak boleh nak tidur sehingga doa kepada Allah Ta'ala ataupun mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma inna jahannam la tada'ani alam Ya Allah, sesungguhnya neraka jahannam tak bui aku ni boleh tidur dengan baik pada malam ini fayaqumu ila musallahu sehingganya bangun diri, tidak tak nerah kerana takut kepada neraka bangun diri dan juga pergi kepada musallariah untuk berdiri malai pada malai itu qiyam kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah contoh-contoh yang baik daripada golongan yang Allah ta'ala telah puji kata mereka adalah sebaik-baik manusia untum khaira ummatin ukhridat linnas dan juga contoh daripada golongan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam besok menyaksi kata mereka adalah khairun nas sebaik-baik manusia Habis itu kita kena pergi tengok mereka untuk kita tamah semangat. Tamah semangat untuk kita nak sungguh ibadat kepada Allah Ta'ala pada bulan Ramadhan. فَتَشَبَّهُ إِلَّمْ تَقُولُ مِثْلَهُمْ فَإِنَّا تَشَبُّهَا بِالْكِرَامِ فَلَاحُ Kita pergi tengok mereka, mereka semayal balas mana, baca Qur'an balas mana, puasa balas mana, untuk kita nak tiru mereka. Boleh jadi kita tak boleh nak tiru mereka dengan... 100% serupa dengan sahabat, serupa dengan Nabi dak, Tapi sekadar kita usaha nak tiru, widkat, risupa dengan mereka itu tu Falahu, jaya dah kita Untuk beribadat kepada Allah SWT Dan juga yang ketiganya, apabila kita kenal Ramadhan Kita tengok katanya, orang baik As-salafus-salih, orang as-salihin pada zaman dulu mereka Bagaimana beribadat kepada Allah Taala maka sungguhlah kita beribadat kepada Allah Taala pada bulan Ramadhan ini. Puasa siang hari, puasa dengan baik, puasa dengan kualiti. Balam mana puasa dengan kualiti? belajar, tengok katanya nabi ini puasa balam mana? Nabi bangun makan sahur, kita bangun makan sahur kedak. Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa adalah nabi ni waq daripada makan ni dia juga minum sahaja ataupun Meninggal juga perkataan dan juga perbuatan yang jahat. Adakah kita puasa hari ini hanya sekadar tinggalkan makannya dan juga minum sahaja Tengok Nabi SAW alaihi wasallam tu balah mana. Puasa itu jadi kualiti. Kerana fa inna as-sawmi فإ, wa ana ajzi bi. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah janji dah katanya setiap amalan Anak cucu adik dia itu tu, pahala dia gana. Mereka pahala oh ya, yang tidak ada pahala yang tertentu yang Allah Ta'ala sebut ataupun Nabi SAW sebut. Kerana Allah SWT cedih pahala ini, ini untuk Allah Ta'ala nabi pahala sendiri pada hari kiamat. Dengan sebab itu tak nak bila pahala pahala, pahala yang kita pahala tu banyak mana akan dapat pahala. Tapi keampunan adalah syurga yang Allah Ta'ala cedih kepada orang yang pasal rakyat itu adalah dan juga selamat daripada api neraka adalah sedia kelebihan itu tapi pahala camnuan tolik yang Allah Ta'ala sebut itu tidak ada kerana Allah Ta'ala cedih pada hari kiamat balam mana kita nak kiam pada waktu malik dengan kualiti sekali balam mana kita nak membaca Kro'el yang Allah Ta'ala turun pada bulan Ramadan baca banyak dan juga sama juga dengan bertadabur ambil manfaat ataupun pengajaran daripada Kro'el Bala mana kita nak doa dengan kualiti sekali bukan doa-doa yang lepas-lepas pada bulan Ramadan. Bala mana kita nak sujud, we banyak sekali pada bulan Ramadan dan juga kualiti sekali. Sujud banyak dan juga khonnef pada bulan Ramadan ini bala mana? Semua itu tu untuk kita rasa kata sedap untuk nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga buat wicama sekali kerana Allah Subhanahu wa taala kenal. Jika amal amalan ai tekineh apa bila kita buat satu amalan kita buat dengan comel buat dengan baik buat dengan kualiti sekali untuk ngawi kepada Allah Subhanahu wa taala itulah sebagai cara-cara yang kita nak buat pada mana untukwi Ramadan kita adalah Ramadan yang berkualiti sekali pada tahun ini insyaallah barakallahu <tuh> li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim وتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا الله الله وحده لا شريك له. وأشهد أن Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaum din amma ba'd Hadirin sidang ali Jumat yang dikasih sekalian Ramadhan adalah doa Ramadhan adalah bulan yang untuk kita beribadah dengan Allah taala yang sebenar Kalau kita tak sernak eh, main niความ suk eh, tak sedap untuk nak beribadat pada bulan Ramadan, susah kita nak sedek ibadat kepada Allah Taala pada bulan yang lain. Eh, kerana pada bulan Ramadan malah hari pun ibadat, si hari pun ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ingatlah katanya sebenarnya suan syurga dunia adalah sedap kita ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah syurga yang sebenar syurga dunia ini bukan hidup yang seneng, duit yang banyak, rumah yang besar, kereta yang baru, tidak tetapi adalah tujuan yang Allah Ta'ala jadi kita dalam dunia ini, kita rasa sedap buat dia, iaitu ibadat kepada Allah Ta'ala pasal pada si hari kita rasa sedap, kian pada malam hari, kita rasa sedap semaya. walaupun ti'imai baca baca panya kita rasa sedap, walaupun ti'imai sujud panya kita rasa sedap, baca kera'i kita rasa sedap, kalaulah kita tak sedap, ibadat seperti ini pada bulan Ramadan, susah kita nak sedap pada bulan yang lain Katanya Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala Inna fil dunya jannah Sesungguh yang di dalam dunia ini adanya syurga Nailul dunya ni misawan Malam yadukhuluha Sesiapa yang tak masuk syurga tak Tak masuk syurga dalam dunia ini lam la lam dia tak akan dapat boleh masuk syurga pada hari kiamat iaitu ibadat kepada Allah Subhanahu taala siapa yang dia tak sampai maiถึงจุดสูงสุด ataupun tak rasa sedap ibadat kepada Allah taala maka susahlah dia nak boleh masuk syurga Allah taala pada hari kiamat kerana tua ciwat yang sebenar yang Allah taala nak bui kita boleh masuk syurga dia pada hari kiamat bukan harta, bukan tameng tapi adalah ibadat yang baik, yang kualiti yang kita buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam dunia ini. Khususnya pada bulan Ramadan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Taala tengok kata ibadat hamba dia sore mana yang ahsan yang paling baik sekali. Allah Taala tak sen awak bila lepas sembahyar tarawih bila lepas Masa, wilepah-lepah, baca kera'i, wilepah-lepah, dan juga sedekah, dan juga ibadat lain itu. Dengan wilepah-lepah sahaja itu, Allah Ta'ala tidak nak kepada kita. Allah Ta'ala nak ahsan, wicameh, wibait, wikunupak sekali. Itulah yang kita akan dapatkan ganjaran yang besar daripada Allah Ta'ala pada hari kiamat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiya, ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli'ta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa rada Allahu anil khulafai rashidin Abi Bakar wa Omar wa Uthman wa Ali wa ansairi al-sahabati ajma'in Allahumma ufir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahyai minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adzillal wa al-islam wal wa adzillal shirk wal mushrikin Allahumma a'izzal min minman sama wa qama ramadana imana wa ihtisaba Wajalna min man wufir alahu ma taqadama min zahbih Allahumma a'tiq min minal nar Allahumma a'tiq min minal nar Allahumma inna nas'aluka ridaataka wal jannah wa bika min sakhatika wal nar Allahumma tahhir qulubana minan nifaqi wa a'malana al riya'i wa alsinatana al-kadib wa a'yunana khiyana innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukfi sudur Allahumma ij'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahabahu minna wa birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وضرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالديننا وارحمهما كما ربىانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله <تصفيق> إن الله يأمر بالعدل والإحسان Inna Allah ya'mur bin adli wal-ihsan wa idhi al-qurba wa yanha'an al-fahshai wal-munkar wal-bagi. Ya'idhukum la'an lakum tazakkarun. Fadzkuru Allah ya'idhkurkum. Washkuru'hu ala ni'amihi yazidukum. Waladzikru Allah akbar. Wallahu ya'lamu ma tashna'oon. Aqimu s